Kepulangan Tanah murah ya, ini betul, betul Yang di Indonesia Betul-betul Cinta Karena airnya yang sejati Bukan cinta Karena air palsu Bukan cinta Karena air palsu ต่อ oh, akan Indonesia tidak Bukan tingkat kepercayaan iman takat Bukan tingkat kepercayaan iman makrifat Tapi nah, kepercayaan saja Sampai tingkat yakin Atau yakin amri. apa Indonesia bukan suci nya agama, tetap secuknya, ah, negara Indonesia. Karena itu saya kitab suci apa kitab suci nya, yaitu orang -orang Dasar 45. Yang tersusun dari umat Arinia itu robek belanja negara pesat warga negeri berjalan di Arinia pertama. Sesungguhnya Kementerian itu Yang hak Segala bangsa Hak asasi Hak asasi Hak koib Hak kojir Segala bangsa yaitu pemberdayaan. Kemudian wajiban asasi. Kalau kewajiban itu asasi negara desa, apa kewajiban asasi negara desa? Segala penjajahan di atas di harus dengar ya ah di Hamas apa alasan asasi jadi alimian pertama itu sih hak asasi segala bangsa wajiban asasi segala bangsa alasan asasi segala bangsa apa alasan penjajahan di atas dunia harus dihapus bukan masuk manusianya yang ada dihapus sifat penjajah sifat sombong sifat rakus sifat yang ingin menguasai anak anak orang lain itu yang dikatakan penjajah jadi penjajah itu bukan manusia Jajaran itu bukan pemerintah, sifat rakus, sifat terhormat, sifat yang memohon kepada mereka yang ada di sini. Itulah yang ada di... ini tujuannya para musa, ikut, ikut menertekkan diri dengan dasar keberadaan, perdagangan mati, keadilan sosial Ingat, Ingat, bukan kitab suci agama. Kitab suci yang jarang Dunia hukum bersihkan, dibersihkan sebersih besarnya satu malam. Kemudian harus ditampakkan di Jadi Yang oleh itu kita Maka saya Indonesia Akan menjauhi Imannya berdaerah silsilah. Aku lakukan. bukan dari bukan Laku, aku lakukan. Oleh seluruh warga C I Itu jasa dengan yang saya. Yang beragama. Bahasa yang kata-kata kala neta ji paru. Kok tuk pa oleh penjajahan naga akan menjajah hakiki Indonesia. menjajah um, Indonesia. Jawa-jawa, pendirikan rakyat di dunia Yaitu sang merah putih. Jangan kata-kata Pendirikan rakyat-rakyat yang merah putu Itu sang Sang merah putih Itu kata kehormatan sang yang, jalan, ya. itu semuanya si kata menghormati. Jadi kita hormati penderasan merah Bukan kita menghormati warna merah. Bukan kita menghormati warna mudik. Bukan kita menghormati dia, ya. Kita merawat belakang... itu di bawah sang itu negara. Jadi kita waktu di negara ribu... Indonesia itu yang kita. Berwati. Ini ne sais pas. Je ne sais pas. Je kita sais pas. Siri, pokoknya, untuk sumpah taufik, kita bisa sama belajar. Aku Jika kan tentu pada sesuatu yang dihormati oleh kaumnya. Maka sungguh kaum luar akan membat. Binilah jalannya, akan dicapai pasti. Dan seluruh akan dis. Namun marpati syang. Waktu sang bendera merah putih sakral, waktu dipasang di puncak hotel Mojokerto diturunkan dengan penjajahan Belanda yang sudah terusik turun ke yang dipesan pria yang dikehendaki dia akan itu, ada dalam hati, dan setelah yang menang dengan Tuhan. Temukan Tuhan sampai untuk engkau, dari yang diumumkan hari jadi yang mohon maaf ini saya off dulu karena baterainya tidak memungkinkan kurang cas nanti bisa diupload ulang untuk video yang offline ya terima kasih